Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbus yang telah memberikan kita banyak kenikmatan terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita semua berada di tempat yang berbahagia ini di majelis yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah Maghfir dan ampunan ini Mudah-mudahan kita manfaatkan Kita isi Dengan Meningkatkan kadar keimanan kita Dan memperbanyak ibadah-ibadah kita Di bulan Ramadan ini Salah satunya Yaitu dengan kita Memberikan perhatian Kasih sayang Terhadap anak-anak yatim Dan memberikan keceriaan Kebahagiaan kepada anak-anak yatim Dengan kita menyelenggarakan Acara ini mudah-mudahan Kita senantiasa ikut serta Di dalam menceriakan Anak-anak yatim dan duafa. Salawat, serta salam tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, tabi tabi'innya, pada para penerus risalahnya. Alhamdulillah sampai kepada kita hidayah petunjuknya mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan amanah perintah dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di dunia dan Syafaatnya nanti di umbil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Hadirin yang saya hormati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan adalah tempatnya kita untuk menambah daripada amalan-amalan kita baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Dengan kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan dilipatgandakan pahalanya. Mudah-mudahan juga di bulan Ramadan ini kita senantiasa memberikan perhatian dan memberikan kebahagiaan keceriaan kepada anak yatim karena kita mempunyai kewajiban untuk menceriakan anak yatim Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW, seorang mukmin bagi mukmin lainnya, adalah ibarat bangunan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain, terutama untuk anak-anak yatim. Anak yang senantiasa menjadi harapan generasi selanjutnya menjadi generasi yang yang terbaik. mudah-mudahan ya, kita memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah dalam Quran surat Al Baqarah. Surat Al-Baqarah Ayat 20, 220 Allah berfirman Dan mereka bertanya Kepadamu tentang anak yatim Katakanlah Mengurus urusan mereka Secara patut adalah baik Dan jika kamu bergaul dengan mereka Maka mereka adalah saudaramu Dan Allah mengetahui siapa Yang membuat kerusakan dari yang mengadakan Perbaikan Dan jikalah Allah menghendaki Niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Hadirin yang saya hormati Dan Allah Rahmati Di dalam Quran Surah An-Nisa Allah SWT berfirman Dan Allah menyuruh kamu Supaya kamu mengurus anak-anak yatim Secara adil dan, seba, dan kebajikan apa saja Yang kamu kerjakan Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang Senantiasa mengurus Anak-anak yatim Dengan baik Dengan benar Secara Dengan cara-cara yang Adil, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci ini, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan lipat ganan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Di dalam memberikan perhatian kita Pada anak-anak yatim dan duafa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 215 Mereka bertanya tentang apa yang mereka nabtahkan Jawablah, apa saja harta yang kamu napahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak kaum kerabat, anak anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin yang saya hormati dan dan Allah rahmati. Insyaallah, mudah-mudahan sedikit daripada kita dalam senantiasa memberikan perhatian ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Akhirul kalam, Bilahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.